Thank you. Yang namanya Gur Joko Lukito Yang lebih terkenal dengan nama Gurje Beliau pistol pesto, diterungkan kepalanya kepada saya seperti ini Dia mengatakan, kamu macam-macam saya ibu Alhamdulillah, kenapa saya dengan seperti ini. Kalau orang-orang hari ini ingin menguasai dunia malam, ingin menguasai hiburan Harus membawa pasukan, saya tidak Cukup dengan Bismillah dan Assalamualaikum Termasuk sekarang yang menjadi binaan nubil saya di Jakarta klub malam terbesar se Asia kebaran, polusif LC nya ada 900 LC itu kalau dipanggil perempuan gelap rusak-rusak Mereka pekerjaan di pusat kesenangan mas-mas Tapi yang mereka kan mau mewarnai Mau warnain gitu pada rumah kan galau perempuan Kata-kata itu akan oke Apalagi iya nggak besar kal di lok ini di situ pusat sedang kemasyhlat saya pernah di salah satu hotel di Jakarta itu saya memasuk keroyok remang-remang, nah, mengambil saya galung dulu kenapa belakang saya tembok? <tabih> <tabih> Jadi saat itu kemudian gratisnya diterima gara-gara saya halang ke tujuh surat di sana saya sampaikan pada orang di bengkel waktu itu coba kamu, kamuju sampaikan kepada saya. Apa sih landasannya saya? Saat itu saya sampaikan, kan Sunan Dajat itu pernah mengatakan Wenono no ageman marak wong budo, Weno no tongkat marak wong budo. Aku bisa jadi di gimana? Saya kemarin Umroh masuk bandara juta, Saya pakai aslalat hitam pakai tongkat. Masuk bandara, polisi Allah bilang, Torit, torit, tolong orang ini dikasih jalan. Oh, saya pede banget. Sampai bandara saya tanya, Polisi, kenapa saya datang semua disuruh susu pikir? Jelas ada orang buntah lewat. <tuk> dan padahal saya ini main sama kainan, karena saya berdasarkan yang cibi kafe Kenapa? Supaya kalau ada yang seksi, saya ingin tidak kelihatan Begitu saya sholat tahajud, saya masih ingat betul Yang saya baca adalah surat Al-Zhambil setelah Surah Al-Fatihah Dengan 5 PSK yang ada di belakang saya Mereka sudah yes, Akhirnya Gara-gara ada yang 5 PSK ini Bacaan Sholat tahajud yang biasa saya baca Sir, saya baca saya baca jahat. Supaya keinginan mereka Saya ingin lihat respon mereka saya Dan anda tahu Begitu saya membaca surat ini secara jaya tadi, yang mereka omong omongan dia, bahkan di tengah-tengah saya membaca ayat mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu yang saya baca, surat al iya ngi alain yang artinya menangis. Akhirnya rokan kedua ini kan suratnya tidak terlalu panjang juga nggak pendek. Pertengahan surat saya potong, pertengahan saya lanjutkan berdebu. Begitu rokan kedua saya teruskan baca ini saya terus nangis. Kenapa? Bukan karena saya nggak bisa. Aku tensi, lomde nangis mau sakau. <tuh> <tuh> <tuk> Inna rabbaka waaqimu rahim. Coba di akhir ayat ini saya nggak iran tadinya saya nggak nggak kenapa mengambil ayat ini bukan karena saya tahu akhir ayat ini seperti ini tapi dilalah kebetulan di akhir ayat ini luar biasa. Waqrona <tuh> أغرأوا ما تيسر من وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعمركم الله طرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله أبدا kamu kepada Allah. Wa Kenapa kamu harus tak mampu pada Allah? Karena Dia Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sejak saat itu kemudian selesai saya salat, bapaknya tanya, "Mas, jelegan tuh orang aneh. Ke sini kok salat dan dan sebagainya." Waktu itu saya jawab, Mbak, saya punya prinsip, saya punya simpil. Sebaik baiknya orang itu ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya, dan sebaik baiknya tempat pasti ada buruknya. Di depan Ka'bah itu tempat terbaik sedunia, banyak copet. Saya kemarin pengajian di Pulau Kerto, hujan lebat, puluhan ribu orang kecopetan, dan lain sebagainya. Saya heran, padahal copetnya sudah di atas panggung. Masih ada copet gitu, maka disini insya Allah aman karena copet. Karena malam hari ini copetnya sudah jadi moderator, bisa jadi aman. <tuk> tapi saya juga copet, Mas. Tapi beda saya dengan copet terminal tuh, copet terminal itu goblok, yang dicopet dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau saya juga copet, dengan Mbak-mbak dunia malam. Tapi yang saya copet bukan dompetnya, tapi hatinya. Yeah. Kalau hatinya sudah kecopet, jangan kan dompetnya, yang lainnya pun akan diberikannya. nyoh yeah. <tuk> sejak saat itulah kemudian saya mulai pengajian diam-diam di -diam lokalisasi sampai 5 tahun yang lalu saya diundang beberapa acara televisi semuanya saya tolak saya tolak, nggak ada yang saya terima termasuk acaranya Mas Deddy Korduser saya tolak semuanya sampai Mas Mbak-Mbak nah Mbak itu tanya sama saya begini bah, kenapa sih semua undangan televisi Anda tolak apa jawaban saya waktu itu Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal waktu itu jawaban saya seperti itu saya nggak mau kemudian anak-anak dunia malam ini dianggap sebagai komoditas saya untuk menjadi orang terkenal kalau mau sudah lima tahun yang lalu semua acara TV undang saya semuanya saya Bahkan ketika pengajian ini viral di Bosevi, VIP Club Bali, Sekian TV yang undang Rata-rata saya tolak Kecuali topso dan berbicara yang mutu Karena saya pernah hadir dalam sebuah acara Ada Kiai yang menghina saya seperti ini Apa yang anda lakukan di dunia maksiat itu memalukan Solawat sama orang mabuk Solat sama orang mabuk Itu memalukan Saya ditanya sama presenternya Apa respon Gus Miftah Mohon maaf Kiai kalau apa yang saya lakukan ini dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. <tuk> saya dibuli katanya saya menista agama. Dibully, karena katanya saya menjual agama. Padahal di semua kafe yang ada di Indonesia, saya datang beli tiket sendiri, cari hotel sendiri, makan sendiri. Kalau saya dilokalisasi... Saya biasa bawa makan sendiri. Bahkan kemarin istri saya sakit, saya mau telepon Pak Nur, Pak Nur minta roket chickennya, saya nggak tega. Saya istri saya pernah bilang begini, saya masih pulang dari Hongkong. Istri saya bilang, "Bah, sudah enggak usah, enggak usah beli. Saya saja yang masak." Padahal istri saya dalam keadaan sakit. Karena setiap kali saya pengajian ke sarkem minimal bawa 300 bungkus nasi tiga Tiga bulan sekali saya bawa mukena, rukuk, sajadah Quran, saya bagi tembak-tembak. Karena di sarkem itu banyak keluar banyak yang datang, jadi keluar masuk keluar masuk, yang saya sempat waktu itu, uh, kaget malam Jumat Kliwon saya pengajian di Sarkam, sepi yang datang biasanya 200 PSK, hanya 50 saya senang kan, oh, uh, jangan-jangan mereka bertobat, apa jawaban Germonyo, bertobat gimana Gus ini kan malam Jumat Kliwon, hijrah kemana, parangkusumo, matanya <tuh> sulah Kayaknya kamu tamu reguler ya <guluh> Jadi Ini barangkali prolognya Saya pengen Justru kalian tanya sama saya Bila perlu dibully mati-matian Sak modalmu nggak ada masalah Oke. Okay. Karena saya meyakini begini Apa yang saya lakukan hari ini masih banyak Dirasani sama orang di luar sana Tapi saya punya prinsip Ketika kekuranganmu dibicarakan oleh orang lain Tersenyumlah, kenapa kekuranganmu saja Jadi perhatikan, apalagi kelebihanmu Mantap wow. <tuh> gitu aja barangkali untuk pembukaan nanti di, kita langsung kita tanya jawab tanya jawab ya? ya atau mungkin ahli kubur mau tanya dulu oh apa? ahli kubur lagi WA istri oh WA ya, dulu istrinya ya. laporan yang, yang pertama silakan ahli maksiat yang mau tanya silakan tidak yang usah mau bertanya satu dua pakai 3, hp dinyalakan lapornya kalau yang jauh biar kelihatan silakan, kantur, silakan ya dicutur. yang tanya siapa mestinya kang dur dulu gimana sih supaya gak bujang terus gitu nah, gak jomblo terus gitu dia jomblo tuh jomblo, jomblo. masya eh hey, siapa namanya? tanya dulu Bustul siapa Bustul kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan <tuh> mati lah ya? aku mulai tulis ngaruh pravetekoh bimbang aja nih <tuh> Kalau ya aku kalo kesini dikerja di tu rakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian mantanmu sudah kepunghulu kok kamu masih sendirian <tuk> ya? kenal lagi deh. Ya? Oh, mau tiara ini tuh gak aku santai tuh Kalau kamu cinta kamu ditolak kamu bilang cinta ditolak sarkem masih buka Ono tisu lagi boleh nanya Kang Sur langsung kita kasih yang mau bertanya tiga buat penanya. Sebentar mas, sebentar mas. Tadi juga heran, percaya kita eh Gaul Fangki sandaliping ya lebih saat vaksin pakai ini cang dengan saya tweet ya. Cuci ini, ini dong. Lah mau dibukain pantesan ini surau udah. Oke tadi yang mau bertanya silakan yang di belakang ujung. Satu, salah, dua, oh, oke, okay. berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan nama saya Lia. Nama komplitnya siapa mbak? Yuliana. Yuliana, kenapa kamu saya tanya nama komplit? Jadi mm -hmm. so, besok pas akar aku sudah hafal Yaaaah <laughs> Coba sayang Gemuk <No>. Kalah <laughs> kan gue Ini gus gomba Jadi jangan duit Iya yeah. terima Sebenarnya kasih Sebenarnya kamu gak gemuk Cuman sawah wateng kabe Hahaha <laughs> <laughs> Silahkan kalau mau kelempel Apa, bayu? Apa bayu? Ya. Terima kasih untuk kesempatannya e, Pertanyaan saya Jadi e, beberapa hari yang lalu e, Beberapa kali Saya ditanya teman saya e, Seperti ini Kalau e, Kita masuk Eh enggak di, e, masuk, oh. Orang non muslim itu Apakah bisa masuk surga? surga. Ya Itu pertanyaannya Karena e, dia muslim Tapi dia tuh merasa aku tuh muslim tapi nggak pernah sholat. Nah, dia tertarik dengan kegiatan non, Kristen, non gitu. Dia non muslim. Terus ada juga teman saya yang mau menikah dengan orang e Kristen juga. Nah itu juga nanya sama saya. Itu saya bisa <tuk> Itu yang goblok teman kamu. Kenapa nanya ke kamu? <tuk> <tuk> <tuk> <Salah. Sebenernya. tuk> Waktu itu juga tak jawabnya. Aja, aku kiai aja lu gak tahu gitu nah ini bukan kiai kamu juga, juga salah iai. lagi <laughs> saya kalau di Jawa Timur julukannya presiden para pendosa <laughs> kamu salah lagi tanyanya kamu tuh gak usah tanya kamu diam saja salah <laughs>